Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Imin akan menyuguhkan kabar bahagia dan pasti kabar spesial dari idola kesayangan kita Di kabar pertama, para sahabat, ada informasi penting dari Marwa FC ya Satu jam yang lalu, Marwa FC mengunggah sebuah postingan, Senin mainkan, main insya Allah Sudah sembuh nih, jangan lupa lencing aneh nyaman pakai yang sampai dengkul nih yang udah bagus emang itu batasnya asal jangan sampai bawah gawang aja wow ini tentunya kabar bahagia banget ya alhamdulillah papa B nanti hari Senin persahabat ya Insyaallah akan main bareng dengan tim Meruah FC doakan mudah-mudahan Papa bisa selalu sehat selalu bahagia dan tetap konsisten untuk bergabung dengan tim Meruah FC selain dapat olahraga Bapak juga mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama. Doakan, mudah-mudahan tetap konsisten untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada informasi yang sangat membahagiakan sekali ya, pastinya. Ada wawancara bersama Tengku Safiq. Ini ada kabar baik banget ya, ternyata Tengku Safiq mengundang Lesti dan Rizki Bilar. Katanya sih, insya Allah bakal datang, para sahabat, ya, di acara... Komposer itu satu dekade Persahabat ya Ini kebahagiaan banget untuk warga Konoha Postingan ini pun diunggah kembali oleh Akun Kak Resan, 24 Kelis kalimat Kalimat caption pun dituliskan Tungguin aja guys Siapa tahu ada vitamin kantu Ditunggu aja persahabat ya Semoga aja ada vitamin Yang akan kita dapatkan dari Idola kesayangan kita Kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan Komentar dari akun Neng Tira 2 mengatakan Bismillah, mudah-mudahan bisa lihat mereka Ya Allah sudah keang, semangat Kak Rus, cari vitaminnya Aduh, Masya Allah banget ya Semuanya sudah merindukan Paket Komplit Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat juga informasi dari Tengku Safi, persahabat Yang meripos kembali pusingan Trikomposer Trikomposer ini mengadakan acara satu dekade Yang akan dihadirkan acaranya hari ini Tanggal 9 hari Jumat bulan 12 tahun 2022 sepertinya malam hari ini untuk acaranya persahabat akan dilaksanakan wow kita akan menunggu kejutan karena Tengku Safiq menyampaikan mengundang Rizky Bilar dan Leslie Kejora Katanya sih insya Allah bakal datang persahabat ya Tungguin saja mudah-mudahan ada kejutan, ada vitamin yang kita dapatkan malam hari ini Yang persahabat kita lihat juga di unggahan slot support 2 nih persahabat ya Ini ada kalimat komentar di postingannya Bunda Lesti persahabat ya papa apa-apa endorse, yang penting vitamin, katanya tuh. Dan ternyata langsung ada jawaban dan respon dari Bunda Lesti. Bunda Lesti menyampaikan, bukan endorse please, katanya tuh. Wow, ternyata video yang diunggah di akun Instagramnya Bunda Lesti, fix ya, itu bukan endorse persahabat tuh. Masya Allah banget ya Bunda ya. Mudah-mudahan sering-sering ya, membikin video yang selalu membuat kita pastinya bahagia, dan pastinya kita juga selalu mendukung, mensupport apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga vitamin terbaru berikutnya di malam ini, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru, dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar. Bang ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.